istri-istri yang gak pakai jilbab istri-istri yang ngumber aurat, rok mini dan seterusnya istri-istri yang tidak mau sholat suaminya membiarkan bahkan suaminya senang dik, kamu kalau jilbaban kok kurang ayu ya dik ya? bukan dik, benayu jadi aku tadi wang lanang gagah loh gak deh wang wajah ayu dan jalan masya Allah sebagai suami aku akan merasa gagah kalau aku nanti gandeng kamu di mal seperti bawa cewek cantik ternyata ikut istriku jadi seneng kalau suaminya telan, apa istrinya telanjang tuh seneng istrinya pakai rok mini seneng istrinya pakai kacamata hitam rambut terurai, wah masya Allah, jaketan sisa bangga dia, gandeng suaminya sholat bukan gak sholat, suaminya sholat zikir suaminya zikir ngaji mungkin ikut selawatan suaminya eh di akhirat suaminya diantarkan ke surga gara-gara punya amal soleh yang banyak pa, tiba-tiba istrinya melayu moya kira mau ikut ke surga ternyata nyeret ya Allah ini laki yang satu ini ya Allah please yang satu ini jangan izinkan masuk surga kenapa karena dia tidak pernah perintahkan aku sholat Dia tidak pernah perintahkan aku tutup aurat Dia tidak pernah mengajarkan aku yang namanya puasa Dia tidak pernah mengajarkan mana yang haram Dia tidak mengejarkan mana yang baik Dia biarkan aku Bahkan dia suruh aku buka aurat ya Allah Jadi kalau aku ke neraka Dia harus ikut sama aku